cek cek cek balik lagi bersama VLC Jespin hari ini kita akan berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanza sehari ini ya seluruh ah, slot gacor hari ini hari ini kita bawa modal 122.000 kita akan mencoba mencari profit profit manis di sweet bonanza pastinya biasa kita main di bet 4800 ya ceru. kita coba di 20 quick dulu Oh, yang bertanya kita main di mana kita main di pasukan 88 bosku situs lo tergator tersoleh santai ke dunia akhirat di sini wede berapapun pasti di diperlukan bosku dan cuma di sini bosku satu-satunya situs yang menyediakan layanan terbaru buat kalian semua ya ada event-event menarik buat kalian semua event new member di khusus pragmatik depo 30 bonus 20 20 KTO oh, 3 tiga kali ya seluruh ya untuk link gacornya saya sematkan di pin komen untuk link klaimnya ada di grup tele langsung gasken aja ke pin komen juga grup telenya saya sematkan di pin komen ya khusus bosku yuk jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di pasukan 88 situs lo tergacor tersolid seandar uja gantungnya heret di sini berapa berapapun pasti di barulah bosku kue hitungan menit depo hitungan netik ya bosku jadi jangan ragu jangan risau jangan galau yuk langsung gasken aja ke pasukan 88 untuk link situsnya saya sematkan di pin komen yo pastinya yo yo 20 quick quick sudah kelar kita coba cari-cari lagi nih akhirnya main di menang lagi cc uh duh pink boleh Pisang dong mantap yo manggis sekalian boleh Manggis jadi anggur atau jeli biru Eh jeli hijau Jeli hijau jadi anggur dong kasih Aduh mau tapi lumayan lumayan gacor juga ini main di batu kini ya kita double ceng aktif dulu Kita coba manual dulu aja satu kali yuk kasih dong kasih dong freeze spin mantap yuk jadi lagi mantap yuk jelly jauh, jadi uduh nih ini ini ini, ini, ini. uduh nih ini atas hati lolipop dong mantap lolipop saat dua lagi dong kasih lu atas jelly lolipop nih fix fix atas jelly lollipop mantap atas magis hmm. du du, -du, -du, -du, -du. freeze spin pertama di Band 4800 bosku teori manual spin nih langsung dapat freeze spin spin manis yuk langsung gaskan saja semoga ada isi ya seluruh ya lumayan kali 12 awal ya harusnya balon-balon perkaliannya -balon Edan ini ayo lagi hmm, belum mau konek pada 50 sama dukung uh, lumayan nih anggur dong anggur anggurnya kasih itu satu lagi main tab yuk lagi dong udh udh kali kali 20 jeli biru dong jeli biru katu ah, nggak mau tuh Dua kali dua tujuh lumayan lumayan lumayan tuh kita nikmati dulu momen-momen sempak-sempak sionalnya -sempak ya seluruh ya duduh-duduh lumayan nih kita bisa WD 700 ratusan nih eh. belum apa-apa baru awal putaran kita sudah dikasih momen-momen yang mengerikan ya bosku Yuk lagi dong ah, lumayan lah ya seluruh ya dong kasih yang manis-manis kasih yang mantap-mantap kasih yang gurih-gurih -guri. sweet bonan sehari ini gacor habis bosku lumayan ya seluruh freeze Frisbee ini kita dapat tujuh ratus lapan puluhan ya. pemain lumayan, lumayan oke kita turun bad di Sibu aja kita main aman kita main aman-aman dulu aja lah ya saya merupakan kita main di mana kita main di pasukan 88 bosku situs loter gacor tersolid santir wujud ke dunia akhir di sini WD berapapun pasti berlunas bosku WD hitungan menit depo hitam detik yo langsung gaskan aja untuk link situsnya saya semakin di pin komen bosku ini situs gacor nih bos langsung gaskan saja buat kalian semua yo jangan ragu jangan risau jangan galau karena mainnya cuma di pasukan 88 situs slot tergacor tersolid santero jaga dunia akhirat bosku di sini pasti WD berapapun dibayar lunas bosku yuk langsung gas ken aja cocok-cocok manja di pasukan 88 untuk link situs gacornya saya sematkan di event komen ya bosku yuk langsung gas ken aja karena di pasukan 88 tersedia event menarik buat kalian semua event new member khusus pragmatik ya bosku di 230 30 bonus 20.000 TO tiga kali tapi khusus rahmatik saja ya. Untuk lemnya bisa langsung gaskan ke grup tele saja. Untuk grup telenya juga saya sematkan di pin comment ya bosku. Jadi buat kalian semua jangan ragu jangan risau jangan galau. mainnya cuma di pasukan 88 pastinya situs lo tersolid seantero jaga dunia akhirat. Back to the game ya lo ya kita coba main-main tipis-tipis aja lah. Tipski, Tipski aja kita coba mencari profit-profit di bet-bet -profit. tipis, tipis ajalah lah sebenarnya ini kesempatan WD sudah terbuka luas lor tapi kita coba cari-cari momen-momen lagi mungkin kependui kalau momen pecahnya memang bagus kita langsung gaskan dui aja biar profit-profit kita lebih dari itu teluk punya seluruh selalu saya ingatkan ya seluruh yang bisa dibantu like comment subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga biar kalian teman-teman kalian juga tahu info slot gacor hari ini info slot hari ini info slot gacor sweet bonanza hari ini Info slot hari ini, info slot gacor hari ini, info slot gacor sweet bonus hari ini, slot gacor sweet hari ini, slot gacor hari ini, slot hari ini, slot bonanza hari ini, slot sweet bonanza hari ini, slot gacor pragmatik hari ini. Intinya, semua yang berhubungan dengan sweet bonus hari ini bisa kalian tahu kalian ketahui hanya di channel VOC ya bosku yo langsung gaskan saja dipentu sub nya dipentu like like nya komen komennya bisa share-share juga biar teman-teman kalian juga tahu info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bone sehari ini pastinya karena bonan saat ini lagi gacor habis bosku kalian gak pengen kak langsung gaskan saja jika ingin bermain-bermain lagi pasukan 88 sih itu suatu tergatol solid santero jagad dunia akhirat yuk. kita coba manual 20 kali aja ya seluruh ya syukur-syukur kita dapat free frispin manis lah ya saya mongga semoga kita dapat frispin frispin manis kita coba-coba putar-putar coba dulu putar-putar dulu udah kasih paham kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih yo sweet anjing jangan risau jangan galau karena kita mainnya sweetbonan saya bosku dan mainnya cuma di pasukan 88 situs slot tergatong dan solid santai kan dunia akhirat ya bosku jadi buat kalian semua yuk langsung gaskan aja gabung ke Bunga grup tele biar kalian tahu event-event menarik yang kita share tiap harinya ada event mingguan event bulanan event harian pun nah, ada seluruh kapi kalau untuk hari ini kita ada ya, event new member fragmatik ya bosku depo 30 bonus 20 khusus pragmatis teo tinggal langsung gaskan aja untuk link gacornya saya sematkan di pin komen untuk klaimnya langsung gaskan aja ke grup tele ya bosku linknya sudah saya sematkan juga di pin komen ini buat kalian semua yuk dibantu share share juga biar teman-teman kalian juga tahu bocor ini info slot gacor hari ini info slot hari ini lumayan free spinnya surya lima skater enam dong kasih selama saya enggak merasakan 66 lollipop ini seluruh tapi belum ada tanda-tanda 66 lollipop Yolah nggak sekedar aja ini bid-bid 800an double jeng aktif nah, karena kita pemen modul recep pemain pemburu free spin pemain pemburu profit jadi selalu utamakan WD utamakan profit ya seluruh dia selagi ada kesempatan WD manfaatkan sebagainya karena kesempatan WD nggak datang buat kedua kalinya ya bosku ya selalu saya ingatkan seperti itu jika ingin bermain-bermainlah dengan uang dingin bukan uang dapur biar otak kalian gak ngumpul dan jika ingin bermain yuk langsung gaskan saja ke pasukan 88 untuk link situsnya saya sematkan di pin komen jangan ragu jangan jangan bimbang mainnya cuma di pasukan 88 situs loh tergacor tersolid sampai jaga dunia air lumayan lumayan 932 lumayanlah kita wd wd mantap nih hari ini udah free spin lagi lur hujan frispin nih tapi di bed-bed raya right, celah bisa naik ke sejuta lah biar kita bisa WD sejuta yuk kasih dong clipboard. dan sehari ini dia acor habis ini garanti-intinya kasih fresh fiskon manis yuk lagi nice. jelijuh aduh malah jadi tim harusnya tuh jelijuh lumayan-lumayan 20.000 ya yes, slow kita dapat 20.000 yuk naikin sejuta lah pas lah mau ikut naik sejuta lebih biar bisa WD sejuta ayo kasih dong masa kau diam-diam saja udah tak yuk lagi perkaliannya masih cuma sekali bertanya tapi perkaliannya lumayan nih, ini masih juta lebih seluruh lumayan-lumayan profit ini kita pada hari ini ya seluruh ya intinya buat kalian semua selagi ada kesempatan WD, -WD kan saja jangan pernah sia siakan ya, kesempatan WD dan jika ingin bermain yuk langsung gaskan aja ke pasukan 88 untuk link situsnya saya sematkan di pin komen. bisa seri like, komen, subscribe juga share, share juga biar teman-teman kalian tahu Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor bonus hari ini, info slot gacor sweet bonus hari ini, info slot sweet bonus, bonus hari ini, info slot bonus hari ini, slot gacor sweet bonus hari ini, slot gacor bonus hari ini, yang buat semua, semua yang berpuasuan Swiss Bonanza. Kalau-kalau anda alam tempat, Swiss Bonanza hanya ada di VHS Spin bassnya. Yo yo gaskan gaskan seluruh. Jangan ragu, jangan risau. Kelar Swiss ini, kelar putaran ini kita langsung auto kabur saja dapat tambahan-tambahan nih. Lebih dari sejuta sih, lumayan, lumayan lagi seluruh model-model resep bisa WDWD gede hanya ada di pasukan 88 untuk link situsnya yang semarkan dpn komennya seluruh penyancangan negara itu jangan bimbang mainnya cuma di pasukan 88 situs loter gaso, tersolid santero jagad dunia akhirat di bosku dong kasih lagi dong kasih yang manis-manis kasih yang mantap-mantap kasih yang gurih-gurih aduh anteng nanteng ya tuh cuh aja Lumayan, lumayan lumayan ya 140.000 kita bisa WD sejutaan ini kita langsung gaskan wedekan saja terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu like comment subscribe share-share juga ya seluruh ya salam jackpot bye bye seluruh